Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna sayyidana, wa maulana muhammadan abduhu, wa rasuluhu alladhi la nabiyya Allahumma salli wa sallim, mabarik wa azim wa karim ala sayyidina muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat itakulloha haqa tuqatihi wa latamutunna illa wa antumuslimun Alhamdulillah Bi kudratillah wa biizzatillah kita semua masih diberikan umur Sampai detik ini Dan sekaligus Allah memberikan kesehatan Dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari mulai nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam Yang mendorong kehatiran kita ke tempat yang mulia ini Semoga dan senantiasa amal ibu dan bapak pada malam ini Dari mulai nawaitu niat ikhlas karena Allah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan Sampai ke tempat ini kita duduk beberapa menit ke depan mudah-mudahan semua menjadikan amal ibadah yang makbul, amal ibadah yang mabrur, amal ibadah yang senantiasa bisa membawa kita semua ke tempat yang diridhoi oleh Allah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana nabi besar nabi agung nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita semua mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah dijaga oleh Allah sehingga kita diberikan kesehatan apapun penyakitnya ya, baik yang sekarang lagi viral ataupun Penyakit-penyakit uh, yang lain ya Yang bahkan sudah ada di tubuh kita Mudah-mudahan Allah selalu Menyehatkan kita, menjaga kita Dan sekaligus memberikan kesempatan Untuk menambah kebaikan-kebaikan Amin Allahumma ya Allah Ya Robbal Ya Robbal Alamin uh, Kita baca dulu Ayat 25 ya 25 oh 35 ya 35 wakulna ya adamuskun dua ayat sampai 36 nya a'udzubillahiminasyaitanirrajim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Wa qulna ya Muskun anta wa zauju khaljan, wa zauju khaljan ta'wab minnya raudan حيث tuma Hai sosai tumawala tampak romban hanihi <tuh> wala tampak. ربنا، هذه الشجرة من الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ al wa wa rasulul karim wa nahnu ala dhalika Wa kulna sarang tetkala ngucap kaula Ya Adam hei Adam Puskun Puskun kudu cicing anjen Anta tegesna anjen Wazau zuka sarang bojo anjen, al janata di surga. Wakulla sarang prak taruang ku anjen, min ha naon way nu ayah dilebet surga, rogo dan anusai, hay sushi tuma. Hai susi tumateh di mana wae anu disuka Walah takroba ulah ngadeketan anjin duaan Hadihis syajarota kana iye tangkal Hadihis syajarota kana iye pohon Fata kuna anu jadi sabab anjenduaan minaulolimina kalbetken jalmi anudolim. Faazal lahuma mangka melesetken kiai Adam sarang sitihawa saha asayatono setan an ha til lebet surga fa akhrajahuma mangka ngaluarkeun allah ka ieu adam sareng hawa mimma kana tina perkara tos aya ieu adam sareng hawa fihi dilebet surga wakulna kulna ucap ngucap kaula ihbitu turun anjen bakzukum arisa palihna anjen libadin kasa palihna aduun eta musuh Walakum kum eta eta tetepikin aranjin fil ardi dilebet bumi mustaqorun fil ardi muka bumi mustaqorun ayak tempat tinggal wama taun sarang harta atan api kebahagiaan ilahinin nepi kawaktu anu ditangtukin ilah ini nabi waktu anu ditangtukin. Kinten-kinten. Ya, apa? Bahasa suna. Namun <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> apa? baca Kinten-kinten. <tum> ibu Tiasa. Sarang. Wakulna. Sarang ucap kaula. Ya Adam, hei Adam, uskun. Nah, kenapa tadi tuh uskun teh? Kulan, Uskun. Hmm? Kudu diem? Nah, jadi, uskun di diemah bukan uskun lalawanan robah, uskun kudu cicing. Bukan nabi Adam lagi gerak ke sana ke sini, kata Allah, "Uskun diam kamu bukan." <laughs> Jadi, ini mah uskun perintah Allah harus diam eh? menjadi penghuni sur. Uskun eh, menetap anjen, antak tegesna na anjen. Jadi, ayak itu natah bahasa Sunda mah. Upami bahasa Indonesia kan harus di satu kalikan ya. Uskun. <coughs> Anta wazaujuka, wazaujuka sarang bojo anjen. Aljan nata diyesur, diyesurga. Wakula sarang prak gerata ruang ku anjen. Maksaat Adam sarang ha, hawa. Min ha tiye, kanikmatan sur, surga. Rogo dan anusae, anusair. Hayu sosi tuma ti mana wae anu cinta ku anjeun atanapi anu dipikaresep ku anjeun dek palih mana wae dek buah nu mana wae. Kan hiji wala taqrub hazihi sjarota wala taqrub sareng ulah ngadeukeutan anjeun. Hazihi sjarota karena ieu pohon. Patakuna anu bisa nyebabkeun anjeun duaan Minadzolimin ka'asuk kenjalma anudho dolim tah itunya Jenten minimal Kita semua Tahu artinya secara global saja ya Secara globalisasi nah, Jadi ayat ini Ibu bapak yang hadir Yang saya cintai dan banggakan yang InsyaAllah Allah muliakan Sebelum Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa uskun maka terjadilah kejadian pengusiran iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala Qala al-Qurtubi fi sudah uh, berbicara Syekh Qurtubi di dalam tafsirnya La khilafa anna taala akhraja iblisa inda kufrihi. Ini sudah tidak khilaf lagi di kalangan para alimil ulama ahli tafsir sepakat semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akhraja iblisa. Allah sudah mengusir iblis, nih ya. Iblis diusir. Dari mana dari surga Indah kufrihi ketika iblis itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kufurnya tidak taat atas perintah Allah ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Nabi Adam wahai iblis sujudlah kepada Nabi Adam hakikatnya itu sujud kepada Allah karena Adam ini seolah-olah kiblat. ya. Adam ini seolah-olah kiblat. Qib Seperti kita ini mustakbilal Ka'bah. Ka bukan sujud semata-mata kita menyembah Ka'bah, bukan. Tapi Ka'bah ini hanya sekedar kiblat bahwa semua ini sujud harus menghadap ke sana supaya serempak sepakat semuanya. Ya, jadi kalau seandainya sudah tidak ada kiblat yang satu ke sana, yang satu ke sini, masjid ini bingung, <gila> mana kiblatnya? Kata saya sujud ini enaknya ke sebelah barat, kata saya ke sebelah timur, ah enak-enaknya saja, saya itu nggak benar kan? Nah dengan adanya Ka'bah ini sebagai kiblat umat Islam bukan sujud ke Ka'bah Musri tetapi kita itu hanya kiblat. Nah Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam pun itu juga sebagian ulama berpendapat bahwa Adam itu hanya kiblat. Hakikatnya mah itu sujudnya kepada Allah Subhanahu Wataala itu ya. Iblis tidak mahu karena sombong. Dia merasakan bahawa saya ini diciptakan oleh Allah dari api Adam dari tanah. Menurut iblis api dengan tanah masih tinggi dan masih berharga mulia api dibanding ta tanah. Maka masa yang mulia ini harus sujud bertekuk lutut di bawah apa Nabi Adam enggak ada gak ada dari sananya. Ini sombong, sombong bu Iblis ini. Ya, diketok oleh Allah bahwa ini kafir, kufur etak Iblis teh. Ketika itu, maka sepakat ini ulama, ketika Iblis diusir dari surga, penghuni surga, bu. Iblis itu pintar, ya. Amat deman malaikat pintar, ibadahnya sangat luar biasa. Dan itu punya rasa sombong itu, ya. nah maka diusir indah kufrihi wa ab'aduhu anil janati Dan dijauhkan iblis ini oleh Allah Anil janati dari surga Keluar dari surga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan diusir tanpa hormat Keluar iblis dari surga Nah, setelah itu baru Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya Adam uskun setelah tidak ada iblis kosong dari iblis itu surga Allah menciptakan Nabi Adam Nah pesan menciptakan Nabi Adam di sini Apa itu Nabi Adam itu bersama Siti Hawa sudah ada waqtalafu bi khalqati hawa hal kanat qumla duhulil jannah aw badahu di sini ada satu perbedaan sedikit tentang penciptaan Allah menciptakan siti hawa apakah itu nabi adam dengan siti hawa itu sudah ada berdua kemudian dikirim menjadikan penghuni surga atau Nabi Adam sendiri dulu yang diciptakan di dalam surga dan belum ada Siti Hawa. Eh? Di sini ada dua riwayat An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu Ba'asallahu jun dan minal malaikati fahamilu Adam wa ala saririn. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ba'atsa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengutus jundan minal malaikati suatu rombongan balad ya, Junudun gini. Junudun min minjunudilah Itu dari golongan malaikat Fahamilu mangkai ya, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah ya, Diutus oleh Allah ini Membawa siapa? Membawa Adam Wahawa dan Siti Hawa Jadi ceritanya menurut Ibnu Abbas ini surga belum setan diusir dan surga ini kosong dari penghuninya kemudian Allah Adam sudah ada dan Allah langsung menciptakan Siti Siti Hawa nah, sebagai istrinya lalu Siti Hawa dan Adam ini langsung dihamil, dibawa kemana? ke surga, ke, surga, ke dalam surga yang dimana itu Siti Hawa itu minal zahabi bil yakuti walulu wal zamarzan jadi dihiasi dengan berbagai hiasan yang indah, milyakuti dengan yakut walulul dan mutiara kalau sekarang, ya. Jadi lulul dan yakut ini sudah ada dari dulu, Pak. Jadi sudah ada penciptaan Allah yang lebih indah, bahkan yakut dan lulul kalau dibandingkan dulu yang sekarang ini jauh berbeda. Karena itu mutiara surga. Mutiara Surga dan jabarjud Surga itu tidak sama dengan Dunia walaupun Dunia ini indah. Waalaah Adam muntokun beduri wal yakut. Nabi Adam pun sama dihias. Ya. Nabi Adam pun dihias seperti pengantin aja, seperti pengantin yang mau dikirim ke pelaminan. Pengantin yang mau dikirim ke palaminan surga sudah ada, Bu. Nabi Adam uh, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Hawa dan Nabi Adam dengan Siti Hawa ini mau dibawa oleh malaikat ke dalam sur surga. Lalu sampai di surga menetaplah Nabi Adam itu di surga. Ya, itu menurut sebagian ri satu riwayat. Yang kedua, warwiya An Mas'ud anhu. Yang dirawatkan oleh Ibn Mas'ud Rabbil Allah wa Anhu lam lama kholak Allahul Jannata waskana fiha Adam. Lama kholak Allahu ketika Allah menciptakan surga waskana kemudian Allah menetapkan fiha di dalam surga Adam Nabi Adam wabaki fiha wahdahu dan Nabi Adam itu sendirian. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, riwayat yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud bahwa surga itu kosong, setan sudah ada, nabi Adam sudah di surga. Ya, Bu? Nabi Adam sudah di surga, sudah di surga, nabi Adam diciptakan di surga cuman sendirian. Surga yang begitu luas, yang begitu indah, kenikmatan yang begitu multi, komplit, komplit semuanya, ini hanya nabi Adam sendiri, Bu. Kira-kira ibu kalau Bandung ini milik ibu betah enggak? Enggak ada orang satupun di Bandung. Rumah weh ting jelagir, jarangkung, luhur les. E, gedung sate semua. Tapi semuanya nggak ada. nggak ada siapa-siapa. Cuman ibu sendiri mau nggak? Enggak. Nah enak ya. Nah beda ya? yang betahnya. Enggak betah. Di surga pun Nabi Adam pun sendirian asal mulanya Allah ciptakan belum menciptakan siapa-siapa menurut Ibnu Mas'ud. Riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian setelah itu uh, Allah Subhanahu wa taala fa alqa, ma fa alaihi. Maka Allah ketika Nabi Adam itu tidur, tidur Nabi Adam summa akhoda durlan min adla'ihi kemudian Allah mengambil e, apa tulang rusuk ya min aljanibil aysar dari e, apa dari dari yang apa dari kiri dari arah kiri jadi tulang rusuknya diambil dari yang ki janibil aysar jadi paling gigir anu kiri gitu ya Walaupun doa maka Nuh kemudian Allah itu si tulang rusuk itu disimpan ya di samping Nabi Adam kemudian lahman, pakola kominuhawa kemudian Allah menciptakan daging dan daging itu disimpan di atas tulang dan dengan kekuasaan Allah kunpayakunnya Allah ya pakola kominuhawa itu jadilah seperti siti Hawa jadilah Siti Hawa itulah secara singkatnya ya seperti Siti Hawa makanya ketika Nabi Adam bangun terkejut melihat siapa di samping tadinya tidak ada siapa-siapa ada siapa? di samping ada istri yang cantik jelita yaitu Siti Hawa Nabi Adam itu sudah ada nafsu ya sudah ada akal ada nafsu itu Nabi Adam ketika melihat istrinya itu apa di samping ada seorang istri ada rasa di situ ya ada rasa suka, ada rasa cinta, ada rasa gimana semua sejuta rasa kumpul di Nabi Adam itu, Tanah Nabi Adam itu mendekat. Kata Allah, jangan dulu dah. Gitu kan? Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi kamu ini harus nikah dulu, ditikah, tikahkan. Dengan apa? Mas kawinnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hebatnya Nabi kita, Bu, ya belum ada siapa-siapa baru Nabi Adam dengan Siti Hawa kok. Ini malaikat menjadikan saksi ditikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala dengan maskawinnya ini menyebut asma Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang kita ini maskawin bisa dengan apa saja dengan satu ayat pun jadi, ya. Saya dengan maskawin dibayar kontan membaca surat Yasin nah baca surat yasin talarwe gitu surat yasinnya gitu kan kalau santri ma apa kalau santri saya mas kawin dengan dengan mas kawin uh, Alfa alfiah dibayar kontan jadi baca we alfiahnya gitu kan jadi sah-sah saja itu kan. Jadi inilah kehebatan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai habibana, sebagai sayyidana, sebagai um, sebagai alfa, kekasih kita, pemimpin kita, nabi kita, rasul kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia belum ada, beliau belum ada tetapi sudah disebut-sebut namanya sebelum ada itu di sur di surga Allah hon bangganya ya. Nah ya. Lalu ibu, setelah itu baru Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan ayat Ya Adam uskun anta wa jan jannah ini di surga kata Allah uskun anjen kudu diam diamilah menjadikan penghuni sur, surga dengan istrimu Yaitu dengan Siti Dengan Siti Hawa Itu lama Pak Kalau lihat di berbagai tafsir ini Itu e, apa Banyak ulama yang menafsirkan bahwa ini Nabi Adam ini menjadi penghuni surga itu Kira-kira Kalau di dunia ini dari waktu duhur sampai waktu asar Perkiraan dari waktu duhur sampai waktu asar berarti sehari. Kalau seharian itu kalau diukur dengan dunia, dengan dengan apa? Dengan dengan apa? lamanya di akhirat itu kira-kira itu 1000 tahunan apa? ya apa? itu 1000 tak 1000 tahun bukan Nabi Adam ketika uskun terus apa? dikit sehari dua hari langsung diusir ke dunia lama Kenapa begitu ulama itu Allah tidak menciptakan putra atau tidak berkembang biak ini? Ya? Kenapa? Karena surga itu sebetulnya bukan ibtidaan. Bukan untuk memulai semua manusia. Tetapi itu adalah takhiron untuk akhir seluruh manusia surga itu. Jadi kalau Allah ciptakan habil dan habil kemudian siapa iklimah ini? berkembang biaknya di surga nanti berarti surga itu awal pemberangkatan manusia manusia karena bukan awal pemberangkatan manusia surga ini ah maka Allah hanya ciptakan dua makhluk saja cukup Nabi Adam dengan Siti Hawa walaupun ribuan tahun walaupun lama di dalam surga tetapi Allah tidak menciptakan yang lain ya tidak menciptakan ya ain jannah itu surga kalau orang orang atafsir bilang hiya darusawab surga itu jannah itu adalah tempatnya pahala apa jannah surga itu tempatnya pahala pahala nah kita ini duduk di sini pahalanya nanti di surga bapak dikir pahalanya di sur di surga Jangan ini jangan terlalu mengharapkan di dunia Walaupun Allah akan mengasihi keberkahan di dunia Akan mengasihi merupakan persekot Merupakan uang muka lah katakan Ya Ini hasilnya ini barokahnya pengajian Ada barokahnya taklim Barokahnya kita zikir Barokahnya berjamaah Ini Allah yang fullnya nanti di surga Mudah-mudahan semuanya di ahli surga Amin Amin ya Allah ya Roba semua pengen ke surga Pengen Alhamdulillah Itu ya Berjamahnya sering Alhamdulillah Ya tahajudnya ya, Dikirnya Alhamdulillah Lila ibu dikir sambil dikir itu nggak boleh lihat sambil lihat tv sambil lihat maksiat nggak boleh ya bu ya jadi dikir kita di kursi itu di rumah ini baca dikir baca satu ayat baca apa aja Allah Allah juga sudah pahalanya sudah besar pak ya tapi ada orang yang mikir hasbunallah, di sananya ada dangdutan. Hasbunallah, ni mawla, hasbunallah. Subhanallah. Ya lihat itu, lihat dangdutan, lihat apa aja. Itu rasanya itu men, men, apa mencampurkan ibadah dengan kebatilan rasanya ya? ya. Jadi kita ini kalau mau ibadah ya ibadah yang benar ya. Jangan sampai kita ibadah sambil maksi maksiat. Nanti malaikat bingung nih Orang lagi ibadah, lagi maksiat nih <laughs> Janganlah kalian ya campur adukan antara kebatilan ya Antara hak dengan kebatilan ini Kalau kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah Kita sambil merem atau kita sambil apa aja Asal jangan maksiat subhanallah, ya Allah Insya Allah pahalanya surga, bu Ya, subhanallah, walhamdulillah, walailaha ilallah, wallahu agg Akbar, ya, itu. Nah, ibu sadari rahimakumul ajennah itu adalah darusawab, yaitu tempatnya faha-fahala, gitu ya, tempatnya fahala. Makanya, di sini Allah tetapkan Nabi Adam menjadi penghuni sur, surga itu, tapi beda lagi, ibu. Menurut orang-orang mu'tajilah tapi sebahagian nih, ya hilafan li ba'dil mu'tazilah wal qadariyah. Jadi menurut orang-orang mu'tazilah dan orang-orang qadariyah qalu al muradu bil janati bustanun. Yang dimaksud dengan uskun anta wajau kal jannah, jannah di situ bukan surga itu <laughs> ceuk mereka mah. Apa? Bustan. Bustan itu cuma kebun. Jadi Nabi Adam teh uskun diamlah Adam Hawa di kebun gitu suatu kebun. Tapi kebun ini karena fi ardi Palestina. Atos aya nu ka Palestina Jadi nu seorang-orang mutajilah jeung qadariyah mah Nabi Adam teh disuruh menjadikan apa? duduk diam di suatu kebun di mana kebun itu keberadaanna teh di Palestina au faris wa karman atau wa antara kota Faris dengan kota Karoman ada yang su pernah gitu, Pak itu pehaji Suganatu abdi Iya pak Iya mutazilah kita ngobrol aja mutazilah kan kita mah bukan mutazilah ya gitu kan nih mutazilah jadi mutazilah ini yang dari 20 apa kan di dunia ini kan dijadikan eh, apa 21 golong-golongan yang selamat cuma satu Ahlus Sunnah An-Najiyah ya Ahlus Sunnah An-Najiyah An yang ber, apa, yang berpegang teguh kepada Hasan al-As'ari Abu Mansur al-Maturidi Al itu akidahnya ya? Adapun orang-orang mutajilah dan kodariah, mutajilah itu adalah yang meyakinkan salah satunya nih orang mutajilah ini, yaitu yang menyatikan segala sesuatu itu apa istilahnya teh harus harus bergerak harus bergerak. Tidak akan punya uang kalau kita tidak usaha. Tidak akan sukses kalau kita tidak apa tidak sempurna usahanya itu mutajilah artinya mutajilah ini terlalu apa terlalu tinggi terlalu banter kepada apa kepada dunia dunia jadi lupa kepada Allah lupa sama Allahnya kan dua ya ada kafir mutajilah dan kafir jabariyah bilang kafirlah gitu jadi kalau mutajilah ini kita harus usaha, te usaha mah naon-naon. Kalau kafir jabariyah, kalau jabariyah nih ya, salah satu jabari ini ini kalau orang jabariyah mereka akan, ah semuanya urusan Allah yang ngatur. Kita enggak harus usaha, enggak harus ke sana ke sini, semuanya udah dikasih dan ditentukan oleh Allah. Ini ini aja semua. Ini jabariyah. Tara usaha, tara dagang, tara ikhtiar, tara naon ya. Jadi semuanya diselenkan kepada Allah. Ini terlalu kan? Terlalu artinya kita ini uh, apa orang Jabariyah. Yang apa istilah orang Jabariyah yang menyerahkan semuanya hanya ku Allah, ku Allah. Kitu ku Allah, labuh ku Allah. Sebenarnya? Segerupa ku A, ku Allah. Itu usahagi ku Allah. Yes? jadi pakir ge ku Allah menghargai ku Allah tapi etas rupa ku Allah mung nanam mung nyareat mung nyareat itu nggak boleh bu ya nggak boleh jadi kita ini tetap aja harus ada ahlus sunnah anda yaitu yang di tengah-tengah antara mutajilah dengan jabariyah tengah-tengah kita apa usaha dulu, kan usaha dulu harus ya urusan apa ternyata usahanya tidak hasil oh ini Allah yang menentukan baru seperti itu jadi memakai ayat pertama <tell> inna Allah la ma, ma anfusihim itu halus sunnah saja sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibnya tidak akan merubah nasibnya terkecil orang itu merubah dirinya sendiri ah abdi mah da tos kieu nasib abdi mah huh? abdi mah cek tukang nyolong teh ah abdi mah nasibna abdi mah to, tos jadi tukang cunak-canak barang batur abdi mah kieu we nasibna teh itu moal Allah moal ngarubah kana nasib ente lamun ente teu bisa ngarubah sorangan jok kan berarti urang kudu nyareat pul sariat mah kudu dilaksanakeun leres sariat mah kudu dilaksanakeun ulah ah abdi mah tos weh tos panginten ieu mah tos takdirna kedah jadi jalma fakir kukumah ah abdi mah kieu weh calik kitu da abdi ma, tos jadi jalma fakir usaha embung itu embung ngaboleh innallaha la yughyiru ma bi qaumin hatta yughyiru ma bi an Usihim Allah mua ngarobah nasib ibu mua ngarobah nasib bapa lamun ibu jeng bapa tebus sangat robah sorangan. Berarti orang anu kudu mikir orang anak kudu ngarobah naon berfikir fikir jalan ku Allah diberi otak diberi akal diberi fikiran diberi nafsu diberi iman ini untuk berfikir supaya kita maju. Ah senada Abdi mah Ustad Parantos ku sahab mah kadituk kadie. Dan Pen pengen ternete semplek muntang, ternete semplek mencak sem, semplak salah kitu salah lain kitu kia lain, tah lamun ges ngagu gitu, ma ngaku beragwe kana ayat, kul layu si bana ila ma kata lana eta usikun kana hati eta ayat eta, kul ucapkan ku anjen layu si bana mua kena urang. Naon wae kana teh moalkeun segala rupa ge kajadian moa rugi urang moa naon teh moa rugi moa gering moa maot moa naon kecuali eta teh geus ditantukeun geus ku Allah Subhanahu Ah taala eta naon eta mah keur ha hate ulah dibawa kaluar ka pahili dibawa luar mah jadi luar mah ayat nu tadi teh ya, sumanget sumanget naon merubah nasib Ya mengadu nasib Syariat dijalankan segala rupa Syariat sama Tah lamun orang tehasil Entong muncelik Kurang lamun tehasil Entong naon Nggak boleh merasakan apa frustasi Lumpatkan ayat nu tadi Oh kula yusibana ilama kata bololana ya? Jadi tidak akan terjadi sesuatu kepada kita Itu semua yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu. Wa ta'ala Kaya tanya itu teh Kernya imbangkan antara Mu'tajilah Sarang ahli sunnah An-Naji an Najiyah Anubaka Salam Salamat Itu tahapannya Jadi ayat dua janah teh Ayat Menurut ahli sunnah Ahli sunnah an Najiyah Alias para ulama itu berpendapat bahwa sepakat al jannah itu adalah darus sawab bi-ijma'il mufasirin ini sudah berempuk sudah sepakat ahli, ahli tafsir semuanya bahwa surga yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, ini adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala mana nanti orang mukmin muslim yang baik dan bagus akan masuk ke dalam sur surga wa rogo dan hayussyituma dan nabi adam silahkan kalian makan apa saja yang ada di dalam surga silahkan semuanya karena surga ini tempat kenikmatan surga ini tempat uh, kebahagiaan bukan tempatnya menangis surga ini tidak ada acara nangis menangis enggak ada Surga ini enggak ada acara yang lain, terkecuali surur, kata Allah. Itu adalah kebahagiaan, kebanggaan, ke apa? Isharirun, kebahagiaan itu di dalam sur, surga. Maka kata Allah kepada Nabi Adam, hai hey, Susi, Tuma, maka silahkan makan apa yang mau dan di mana saja silahkan makan. Wala taqrabu hadhihi asyjarata taquna minadh dhalimin maka indalah kamu ya oh pohon Allah itu melarang itu setiap larangan Allah tidak mengharamkan pohonnya ya seperti zina Raja wala taqrabu zina jangan kamu mendekati zina bukan zinahnya tetapi mendekati itu mendekatinya itu sudah enggak boh Nga boleh, apalagi zinahnya ya? Ini mendekati pohon. Apalagi kalau kita makan buah dari pohon tersebut, dekat juga sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walataqro bahadihish saja, saja rota. Janganlah kau mendekati apa po pohon jadi larangan-larangan Allah yang disebut dengan haram kita juga jangan mendekati apalagi kita meminumnya atau memakan memakannya patakuna minat dolimin ini semuanya akan menyebabkan kalian wahai adam hawa menyebabkan kalian menjadikan termasuk orang yang do dolim mungkin hanya itulah ibu ya karena ada suhadan mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita terutama duduknya ibu ya dengan ikhlas berangkatnya langkahnya dengan ikhlas insya Allah ini akan ketemu oleh ibu dan bapak semuanya baik itu di dunia terutama nanti di akhir di akhirat insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan ada umur dan kesehatan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua disehatkan bu ya dijauhkan dari berbagai penyakit Penyakit, khususnya penyakit yang sekarang lagi apa, penyakit corona ya, mudah-mudahan apa corona apa itu mudah-mudahan semuanya dihindari, dijauhkan oleh kita. Tetapi ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mengingat Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semakin jauh harus semakin dekat dengan Allah karena walanabluwanna kum bisyaiin itu ya Allah akan menguji dengan sedikit ketakutan orang banyak takut jadi takut boleh tetapi kita ini bahwa takut ini ada sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dijaga oleh Allah disehatkan oleh Allah keluarga kita anak-anak kita istri kita suami kita semuanya sehat walafiat amin Allahumma ya Allah ya robbal ya robbal alamin Rabbana okay, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, yang kedua Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir Itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadisnya jelas Ani, Anibni Abbas Royatu Sallallahu Alaihi Wasallam Saudah Uhu Abiyad Saya gak bisa artiin ya Insya Allah ya Oh artiin baik ah, Baik terima kasih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 Suhid suci, bendera Panji nabi, tanamkan dalam hati, Kibarkan tinggi-tinggi, darilah hadir Allah. Ayo jaga NKRI dari para pembenci da Sabirbah tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid diikrarkan kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat